Nah kalau misalnya aku lihat di sini aku ngambil definisi dari tiga sumber yang pertama yaitu Wikipedia Yang kedua dari Steve Blank Beliau adalah entrepreneur dan author dari Four Steps of penny Yang menurut aku bukunya keren banget untuk startup founder di luaran sana Kemudian yang ketiga ada Eric Rice Author Lean Startup yang mungkin bisa jadi batu pijakan pertama kalau kamu mau masuk ke dunia startup Jadi sedikit cerita kalau misalnya nyari lewat kamus itu nggak ketemu dan nggak dapet gitu loh gambaran startup yang mau aku kasih tahu ke kamu makanya aku ngambil dari tiga definisi ini kita langsung aja mulai di pertama adalah startup is a company or project oke okay. undertaken by an entrepreneur yang dibawa atau dikerjakan sama entrepreneur untuk seek develop and validate a scalable business model. Oke, okay. kata kuncinya ada company or project di sini by undertaken by entrepreneur untuk mencari mencari mengembangkan dan memastikan atau mungkin menguji kebenaran. Validate itu validasi ya. Menguji sebuah kebenaran tentang bisnis model yang apakah bisa di scale up atau enggak gitu Apakah ukurannya bisa diubah atau enggak gitu Biasanya scalable sini lebih ke lebih gede gitu Nah terus kalau dari Steve Blank di sini lebih berbeda tapi mungkin ujungnya sama kali ya Awalnya doang yang beda jadi kalau misalnya Steve Blank bilang startup adalah a temporary organization. Organisasi sementara yang didesain untuk mencari sebuah bisnis model yang repeatable bisa ditiru, bisa diduplikasi, bisa diulang, dan scalable. Bisa diubah ukurannya, biasanya menjadi lebih besar gitu. Untuk scale up-nya. Nah, terus... Dari Eric Ries, ini startup adalah human institution designed to deliver a new product or service under condition of extreme uncertainty. Jadi kalau misalnya aku pelajari dan aku ambil kesimpulan dari tiga definisi ini, startup pada dasarnya adalah human Institution uh, Tulisannya jelek Kita rapihin dikit Human Institution Institution Ya kan Undertaken by Entrepreneur Nah, di sini to seek, to seek, develop, and validate, whether a business model, Is uh, Is apa sih Is Repeatable ya tadi Is Repeatable Or Scalable Scalable Under Condition of extreme uncertainty, jadi ini yang aku pelajari pada dasarnya: startup adalah human institution yang dibuat atau yang diciptakan atau yang dikelola ya oleh entrepreneur untuk mencari, menemukan, untuk menemukan, mengembangkan dan memvalidasi atau menguji sebuah kebenaran, menguji kebenaran apakah bisnis model ini bisa diulang atau bisa diperbesar gitu kan? Di bawah kondisi yang sangat tidak Pasti oke, okay, jadi kalau misalnya bisa kita simpulkan, yang pertama dari startup itu adalah human institution. Ini yang pertama terus dibuat oleh entrepreneur. Entrepreneur, oke, okay. dibuat oleh entrepreneur untuk memenuhi tiga hal. Yang pertama yaitu menemukan, mengembangkan, menemukan, mengembangkan dan memvalidasi, memvalidasi. Validasi apa sama satu hal semuanya di bisnis model ngecek dua hal, apakah repeatable atau mungkin bahasa akunya di bisa diduplikasi atau diulang gitu ya. Diulang, dan yang satu lagi adalah scalable. Scalable ini tulisannya kok gitu banget, biarin lah ya. Scale, scale, skalable. Ya, okay. Nah, scalable ini bisa diubah ukurannya, ubah ukuran biasanya diperbesar gitu. Nah, si dua hal ini. Under Extreme Uncertainty Ih Licin banget padnya sumpah Under Extreme Uncertainty di di bawah kondisi yang sangat amat tidak jelas jadi itulah startup tujuan utamanya adalah ini menemukan mengembangkan dan menvalidasi bisnis model jadi yang dicari dari startup adalah bisnis model oke ini yang bisa aku pelajari dari tiga definisi itu dan kesimpulan aku coba apa kesimpulan kamu tulis di kolom komentar oke okay? thank you guys for watching dan langsung aja subscribe terus nyalain notifikasinya biar kamu enggak ketinggalan update video selanjutnya